siapa kita kita nih jangan terlalu serius baru kita ngopi dulu ah ngopi ngopi enak ngopi dulu ya yeah, kan, yeah. supaya pikiran terpustasi ini di mulut bukan jangan kopi minum jidat asik memang kopi ini asli kopi, bukan teh.